Terus, tu, terus. Uh, Semoga dia nggak isi solar di Tanjung Pura nih. Kadang orang ini mau berhenti isi solar Tanjung Pura. Oh, masuk kepala Masuk kepala oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, kalau oh, bisa ikut aja, oh, tengok nutup terpaksa. Wah, uh, kalau di belakang ada kamera lagi, keren ya. Bentar, bentar, ya. Nabung dulu biar tak pasang di belakang juga. Ciannya. Udah ada, ada yang perang pun bon. full. Ya, lihat saya, wow terendam punya, masuk, sorong kosong, wah oh, ada becak, alah becak, cuma ada becak pun di sorongnya aja ya, dan tengok tuh becaknya tuh dan tengok becak, oh. <laughs> di sosornya aja, wah tak intip lagi sebelah kiri kamera ajalah oke okay. stop stop stop aduh aduh oh, aduh pe tadaruh oh. oh, oh, enggak oh, orang terus lah pet kan? oh, masuk ke itu loh. 4 inci ini bukan 5 senti lagi, Pak. Setom 4 cm lagi Pak. ya, ada lubang, oh, ada